Yo teman-teman, teman-teman, teman-teman, temanku semua Anjay teman-teman yang -teman, banyak teman banget guys ya Welcome, selamat datang kembali di channel Barbar Atroat e Anjas Semoga pola Barbar -bar kita berhasil hari ini guys ya Meskipun karena kadang-kadang kita hanya perlu keberuntungan guys Pola itu kalau melawan keberuntungan, ya guys ya Jadi semoga hari ini kita bisa dapat mantap-mantap jiwa guys ya Minimal jackpot lah. Kalau Max bagus-bagus juga Oh oke okay. Lama-lama lagi Mari kita gas kondis Yes